Yo guys, selamat datang di channel Barbar slot ya guys Ya, please support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share share -nya. Karena dukungan dari kalianlah Yang akan membuat aku semangat Oke, okay, gak perlu lama-lama lagi Mari kita gaskan untuk pencarian slot-slot Apa yang lagi gacor hari ini Semoga kita berhasil mendapatkan Mantap-mantap jiwa Anjay